Halo guys kembali lagi bersama gua Chris Naramanita dan di video kali ini gua akan memodifikasi Honda Civic Type art, ya guys dan ini video pertama kali gua memainkan game si GTA V guys ini gua nggak tahu grafiknya gak tau burik atau enggak ya guys tapi kalau coba kita setting dulu grafik mungkin ini setting dulu grafik kita mungkin setting dulu grafik ya guys Colometri, color curve is a not curve no is hdr oh hdr oke okay. level Cing udah kayak mamang-mamang bisa bahasa inggris level no oke okay, mungkin ini udah bagus kali ya atau emang karena cuaca ya Kita ubah dulu si cuacanya, guys. Ubah dulu si cuaca, Kita ubah dulu si cuacanya. <tuh> Klik weather, clear, oh clear smokes, cave okay, foggy gas, okay, rain, thunder, wow, cloud wah luar bagus lah mungkin emang grafiknya udah ini gini guys <tik> sorry sorry sorry sorry, sorry. <tik> oke okay, kita spawn dulu sih Civic Type R-nya kita spawn dulu sedan vehicle bus wah ini mobil impian pertama gua guys yang pengen gua miliki dan Ya Sampai sekarang masih melamun guys Untuk memilikinya guys Oke kita modifikasi ke Benny Motorworks Eh Benny Motorworks bukan Oh Benny Original Motorworks Kita ke Benny Original Motorworks Oke Oke sambil jalan-jalan mungkin ya atau kita teleport aja biar udah lama Atau kita jalan-jalan aja <laughs> Pusing Aing. Pusing Mungkin kita jalan-jalan dulu Sebentar, kalau kelamaan Gue skip aja nanti Langsung ke si babang Benny Bengkelnya lewat juga bengkelnya. Nah ini nih yang ada grafitinya Babang Benny original Works. Oke okay, kita langsung modif-modif aja si Civic Type R ini. Nah, oh refer dulu, mungkin tadi ada sedikit jatuh ya. Refer vehicle. Oke okay. kita update engine dulu guys, biar kecepatannya tuh melebihi memangroksi atau memangkars. Oke, okay, platnya nggak perlu. chassis. Chassis itu apa ya? Oh itu. Ini berubahnya kayak spionnya doang. Oke, okay, bumper. Kayak kita ubah bumper depannya guys. Walaupun sedikit ya nggak apa-apa dah. Cuman ada pilihan dua ini. Tapi keren juga ya, yang terakhir ya murah lagi. Skirtnya oke okay. lah, ngubahnya yang mana? Oke, okay, kita yang bawah aja. Clear bumper bumper 8. Bel belakang, Cibon Carbon. Oke, okay, ini bagus kali ya. Jadi pakai yang karbon, soalnya bumper. Dah paper belakangnya udah bagus guys, nggak perlu dimodip wheel, nah ini sih oke, si, okay, si wheelnya guys si peleknya kita ganti aja pelgnya yang chrome oke, okay, kita pilih-pilih dulu mungkin ya kita pilih-pilih dulu yang high end oh sedikit yang high end masuk kita pilih yang support guys yang chrome kalau yang black tuh ah oh, ini chrome apa black stock chrome rim sama aja anjir oh ini warna biasa kalau ini warnanya chrome guys ha ya ya oke okay. Tapi kita yang paling bawah anjir udah harganya udah mahal-mahal banget guys gue pengen yang ke dalam guys si pelaknya guys nah kayak ini Nuh, ke dalam nah ini nih bagus nih gue suka wheel color enggak ada anjir Enggak berubah, anjir! Mobil <laughs> yeah. color mana? Atau emang enggak belum dikasih hand on ya? Belum berubah soalnya. Tyros, custom, tear, smokes, kagak berubah, banget. Like, oke, okay. headlightnya. Nah, ini boleh warna biru, guys. Neon Color, mungkin kalau Neon Color kita <tuh> samain dulu sama warna ya. Freeform Color, Classics, uh keren, keren bener guys. Ini warna merahnya guys, tapi agak gelap-gelap gitu guys. Coba kita pilih yang lain dulu guys. Mungkin ada yang lebih bagus. Ciri khasnya kalau Si Civic Type R tuh warna merah, guys. Kita pakai warna merah cuman pakai warna merahnya yang beda, nih. Eh atau pakai warna yang lainnya Biar gak kelihatan Civic Type R atau kelihatan dimodif gitu. Oke, kita pilih warna aja dulu yang bagus. Ini pada keren-keren, guys. Gue suka warna biru sih dark blue anjing keren keren bener ini guys <tuh> oke okay, kita pilih yang dark blue aja wah oh, ini gak perlu secondary color blue accent color ini yang mana yang ubahnya enggak ada anjir trim stream di bawah guys <tuh> <tuh> oke okay, kita pilih armor, armornya kita yang 100% aja kita pilih Brax Brax juga yang terakhir juga yang Echoes Echo cuman ada satu, kayak gak apa-apa Gryo oke okay, depannya guys kita pilih yang bagus Oh, yang terakhir ini bagus banget, guys. Uh, warnanya udah keren banget, ini, guys. Oke, jangan dulu exit lah. Hold, oke, okay. holdnya depannya, bam. Itu, guys. Nah, holdnya. Oke kita pilih yang terakhir guys ini bagus guys Corn no Nah spoiler guys Kita pilih yang kedua guys Suspense, nah, Suspendnya kita yang terakhir Udah keren gini Kita tinggal jalan-jalan aja Kalau udah keren gini kita tinggal jalan-jalan aja guys Tinggal ngegas turbo oke okay, pasti dong oke okay, kita tinggal jalan-jalan aja oke okay, udah keren gini guys oke okay, mungkin kita akan jalan-jalan dulu sebentar guys dan wah uh, ini udah udah keren banget sih man si pick baru ini. Uh, anjir. Ini mobil impian gua, guys. Sebenarnya ya nggak impian banget sih kalau impian mah pasti ada yang lebih atas. Ke kita turbo turbo saja, mungkin kita balap-balapan saja. Kita uh, nos saja, guys polisi gak akan hilang kita guys hmm. nah ini enaknya digendara ini aduh, aduh mama mama, mama tolong Wah, kita jalan-jalan ke pantai mungkin kita jalan-jalan dulu ke pantai guys Nah, sekalian lihat ciwai-ciwai. Wah, wow, oke okay guys. Ini gua udah ada di pantai ya. Hmm. Nah. Bude indahnya guys lihat ada pesawat sambil liburan dan juga sambil bawa CPTAR si yang dimodif kayak gini mungkin hidup kita akan terasa agak nikmat guys. Mas Bray. sorry sorry sorry sorry guys, sorry guys. Wah ini indah bener sih sambil jalan-jalan pakai si Civic ini kayak yang memanjakan mata, cuman jalan-jalan doang juga udah terhibur guys. Hmm. oke kita nyobain ke pameran guys. Wah, ada air di sana guys. Nah, kita udah sampai tol di Los Santos Del Viero Fire. Oke, kita ke pameran dulu guys. Kita akan nyombongin mobil kita. Kalau mereka ngerespon, belum ngerga ngerespon juga berawamat sih. Delivero, di sini. Oke okay, kita pakai mobil aja ke dalamnya, masih oh, banget anjir. Kita, <tuh> kita pakai mode malam, coba. <tuh> <tuh> Oke okay, ini kemalaman jam 10 malam guys Oh ini Sampai kelihatan gini guys Wah lupa gua neonnya Gak ke guys Neonnya gue lupa Lampu yang dek Gimana Iya bener guys gua belum itu guys Belum dimodif tadi Lupa anjir Oke, okay guys. Mungkin segini dulu untuk hari ini dan untuk videonya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, and subscribe, guys. Oke, okay, see you next time. Bye-bye.